Assalamualaikum Sobat Mencari nafkah setiap hari Demi mendapatkan cuan Perkara ini bukanlah sekedar Bagaimana cara mencarinya Perkara ini bukanlah siapa yang paling banyak Dan menang Kerasnya kehidupan, banting tulang, persaingan Ada ungkapan Sudah jerih payah, masih gini-gini aja Kerja sudah lama, gaji gak naik-naik Subhanallah Di sisi lain kita lupa Apa itu takwa dan tawakal Apa yang kita cari butuh keberkahan yang halal Dan toyib seperti yang termaktub dalam Quran Surat At-Tolak ayat 2 dan 3 Semoga bermanfaat Sampai jumpa